dulu ya ketua kelas menyiapkan berdoa dulu Iya Bu siap grab berdoa mulai I pelajaran yuk kita berdiri dulu kita jargon the yeah. Kita mulai ke pelajaran Sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya Ibu mau tanya dulu nih sama kalian Kira-kira kalian masih ingat tidak uh, Apa yang ibu jelaskan uh, di pertemuan sebelumnya Coba salah satu anak -ang angkat tangan Ya Mbak Yunia, coba dijelaskan Sebelumnya kita belajar pola badan depan belakang dengan pola rok Ya, ya kalian lihat. Hari ini kalian belajar bagian-bagian busana. -bagian Tujuan dari pembelajaran hari ini ya, siswa yang pertama siswa mampu membuat daftar dan melakukan e, pengukuran tubuh dengan benar. Itu kalian sudah belajar sebelumnya ya. Kemudian siswa mampu menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi salah mandiri. Nanti diharapkan, setelah kalian melihat bayangan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa membuat pola dasar dan konsumsi secara mandiri. Ya, sekarang saya perlihatkan macam-macam bagian-bagian, macam-macam bagian-bagian busana, Mia. Ini ada model lengan. lengan ya. Kalian bisa lihat Ini adalah model lengan Ada pengembangan lengan ya. Kemudian ada Pola konstruksinya Ini model Rok Macam-macam ya. model Rok Kemudian ini juga ada pecah polanya ya. Nah, ini alat-alatnya. Nah, tadi sudah melihat ya macam-macam bagian-bagian sana. Tugas hari ini silakan kalian buat kelompok ya. Nanti dikerjakan secara kelompok. Kalian pelajari handout yang nanti kami bagikan. Kemudian nanti presentasikan di depan ya. Per kelompok ada perwakilan untuk presentasi. Yuk. hari ini kalian kerjakan ya secara kelompok masing-masing memegangi satu menyampaikan ke teman-temannya. Yuk silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bawah semakin kecil Rok setengah lingkaran ciri-cirinya berbentuk setengah lingkaran sehingga membentuk gelombang di bagian bawah Rok lipat bagian ciri-cirinya mempunyai belahan di tengah pecah lingkaran ciri-cirinya berbentuk lingkaran sehingga membentuk gelombang di bagian bawah Rock roti as dan ciri-cirinya ada darah potongan. Makasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubungan, berhubungan, berhubungan, berhubungan. <tik> ya, kelompok selanjutnya dua orang maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dan memperlihatkan presentasi yang telah kami buat Yang pertama ada jenis lengan licin Gambarnya seperti ini dan memiliki pola seperti ini Ciri-cirinya jenis lengan ini seringkali digunakan untuk seragam Kedua lengan puncak Memiliki pola seperti yang ada di gambar Ciri-cirinya mempunyai ciri khas berupa garis menyerupai bentuk sayap. Ketiga, lengan lonceng memiliki pola seperti ini. Jenis lengan ini dijumpai pada busana muslim. Keempat, lengan stali memiliki pola seperti ini dan memiliki ciri-ciri jenis lengan pakaian yang dibuat menjadi satu dengan badan. Lengan, lengan, rangka, <tuk> lengan rangkaian memiliki pola seperti ini. Dan memiliki ciri-ciri lengan yang mempunyai ciri khas berupa garis lengan yang memanjang dari garis leher ke lubang lengan terdalam di bagian dekat ketiak. Terima kasih, ini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mempresentasikan ya masing-masing kelompok, lima kelompok, semuanya sudah melihat presentasi teman-temannya ya Jadi hari ini kalian belajar tentang bagian-bagian busana -bagian ya Kesimpulannya hari ini kalian membuat berbagai macam model ya Ada macam-macam model lengan, kemudian pecah polanya, kalian juga sudah menjelaskan ciri-cirinya gitu ya ada model kerah dan ada macam-macam model rok. Jadi dari sini kalian sudah paham ya. Nah nanti pelajaran selanjutnya akan diberitahukan Bu Ima. Ya minggu depan kalian akan belajar apa. Silakan. Oke. Okay, nah pelajaran hari ini kita berakhir. Nah seperti biasa sebelum nanti pulang, sebelum kalian keluar ruangan. Kalian menempelkan dulu perasaan kalian pada pembelajaran hari ini di zona how is your feeling ya Jadi nanti baris satu-satu kemudian menempelkan perasaan kalian Seperti itu ya Sebelum kita berdoa yuk kita jargon lagi dulu silakan semuanya Semua berdiri ya, ya.